Kucing Marble atau dikenal juga dengan sebutan Kucing Marble adalah salah satu jenis kucing yang memiliki pola bulu yang khas Pola bulu kucing ini menyerupai batu marmer sehingga diberi nama Kucing Marble Kucing Marble memiliki pola bulu yang unik dan berbeda dari kucing lainnya Pola ini terbentuk karena adanya garis-garis atau bintik-bintik yang tersebar di seluruh tubuh kucing. Warna bulu kucing marble umumnya adalah campuran dari warna hitam, coklat, putih, dan abu-abu yang disusun secara acak. Dalam beberapa kasus, kucing marble juga dapat memiliki warna bulu yang lebih cerah seperti krem atau jingga. Selain pola bulunya yang unik, kucing marble juga memiliki sifat yang menarik. Mereka sangat ramah dan suka bermain dengan manusia. Kucing ini juga sangat aktif dan lincah, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk pemilik yang suka bermain dengan kucing. Meskipun demikian, kucing marble membutuhkan perhatian dan perawatan yang cukup, seperti pemberian makanan yang seimbang, menjaga kebersihan lingkungan, dan memeriksakan kesehatan secara rutin ke dokter hewan. Kucing marble termasuk jenis kucing domestik yang umum dijumpai. Beberapa ras kucing yang memiliki pola bulu marble adalah American Shorthair, Bengal, British Shorthair, dan Maine Coon. Setiap ras memiliki ciri-ciri fisik dan karakter yang berbeda, sehingga perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk memelihara kucing marble. Dalam hal penampilan, kucing marble memang memiliki daya tarik yang kuat. Pola bulunya yang unik dan warna-warnanya yang beragam seringkali menjadi daya tarik utama bagi para pecinta kucing. Namun, perlu diingat bahwa memelihara kucing juga memerlukan tanggung jawab yang besar. Sebelum memutuskan untuk memelihara kucing, pastikan bahwa Anda telah memahami sepenuhnya tanggung jawab yang harus diemban, termasuk perawatan kesehatan, pemeliharaan kebersihan, dan memberikan perhatian yang cukup pada kucing. Selain itu, kucing marble juga memiliki keunikan dalam hal perilaku dan kecerdasannya. Kucing ini dikenal sebagai hewan yang cerdas dan mudah dilatih. Mereka dapat dilatih untuk melakukan berbagai trik dan perilaku positif lainnya, seperti menggunakan bak pasir dan merespons panggilan pemiliknya. Kucing Marble juga dikenal sebagai hewan yang independen. Mereka dapat menghabiskan waktu sendirian dengan baik, namun juga suka berinteraksi dengan manusia atau hewan peliharaan lainnya. Jika Anda sibuk dengan aktivitas sehari-hari, kucing marble bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dipelihara karena mereka tidak terlalu memerlukan perhatian yang terlalu banyak meskipun memiliki karakteristik yang unik dan menarik kucing marble juga memerlukan perawatan khusus salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perawatan bulu kucing kucing marble memiliki bulu yang cukup panjang dan tebal sehingga perlu disisir secara teratur untuk menghindari kelebihan bulu yang dapat menyebabkan masalah kesehatan pada kucing seperti bola bulu selain itu Kucing Marble juga rentan terhadap masalah kesehatan tertentu, seperti penyakit jantung dan ginjal. Oleh karena itu, perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan memberikan makanan yang sehat dan seimbang untuk menjaga kesehatan kucing. Kucing Marble memang merupakan pilihan yang menarik untuk dipelihara. Namun, seperti halnya dengan hewan peliharaan lainnya, memelihara kucing juga membutuhkan komitmen dan tanggung jawab yang besar. Pastikan bahwa Anda siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut sebelum memutuskan untuk memelihara kucing marble. Dengan memberikan perawatan dan perhatian yang baik, kucing marble bisa menjadi teman setia dan menyenangkan bagi keluarga Anda.